Yang meninggalkan subuh Dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Sehingga Abdullah bin Alwi Al-Haddad Pernah mengatakan Lima kali berturut-turut secara sengaja Meninggalkan sholat subuh Dengan terang-terangan Dicabut keberkahan hidup oleh Allah Apa artinya kaya kalau nggak berkah? Apa artinya pangkat kalau nggak berkah? Apa artinya cukup kalau nggak berkah? Orang kalau sudah nggak ada berkahnya, walaupun duitnya miliaran tetap ngaku susah. Ngaku menderita. Mau makan salah, mau tidur salah.